Popong, Kang Romli Tihilap Oge Kang Kang Jai Abadi JM etas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setrek lagi disini nah, Mang Pajar Nuka sebera kali nanya itu Mang Pajar Wah nuka 20 Nuka 20 Ta, tingali tarab bagusna tah saudara, oh, nah, saudara ta. nah, pabon, pabon, ta. tim sekuat Garut sekuat oh, Garut Garut, eja ta, Rombe, ta. Si tangan dewa ta, Setesiang sama tim Garut kita, kuning kuning kuning kuning, asun asun eh Si Giriwil Giriwil, terus Giriwil Mang mengersat, mangkin, mang mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, Ketu, Tim Giriwil mangkin, ya. mangkin, nah, nah. mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, mangkin, sama tim channel gawireus kuat Cidareg Deng mantap tong hilap we saudara jangan lupa we nya, like komen dan subscribe wassalam wassalam ya <tuk> <tuk> ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama arif giriwil nama arif Is, itu mau dibodas gitu. Is, itu ya. Kalau saya spesialnya ya. Spesialnya kau mungkin peketu, peketu, memajar. Terus? Sedayana bersekuat gawir. Gawir sekuat. Mantap. Gawir sekuat cidareng deh. Kuma kamu tim Garut bangun Garut kesadayana bangun sok tataan sahawai tinggarut emang eja emang eja teras Mang romli Mang romli Mang dong tangan dewa si tangan dewa mana si tangan dewa ya, tinggal, uh, uh. tinggal hmm. hmm. Biriwil, tinggal iya pembangun senata Eresat Giriwil tinggal iya Eresat meng Eresat atau hilapnya emang uh. kemang emang Eresat jemur hmm. hmm. <laughs> warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gabir Sukowacida ini, ini paket Dapat sambaran, mudah-mudahan naik babonnya. Saudara lagi hujan, rumah uh. uh. paket tuh rumah, aduh, uh. aduh, hai! Talikeun itu teh. Rada ngedeg-deg, Saudara. Hayo, pasang ban ge. Lubangnya di dasar enggak? <tuh> Iih, Aduh. Saudara. Tenang, tenang, Saudara. Tuh, Saudara. udah naik, ya, Saudara. Babon. Babon pertama. Salam-salam naik ya, Kango Kang Pajar Kang Arif Itu jantung kadianya Itu hilap Kang Kango sekuat Garut No araya di Garut Kang Eja Kang Popong Kang Romli Itu hilap Kang Kango Kang Jai Abadi JEMS saudara? apa saudara? Aduh, saudara. Ini apa saudara? Babon pertama ya saudara. tuh. Salamnya salam salam warahmatullahi. Mang Eja Spesialnya nya spesial nya, Kang Eja namalah. Spesial Kang Obeng Pajar untuk ngiring dia. Salah, kalau kamu kagak ragu, ayah digarutin ya, gawir sekuatnya. Ya, salam, anjir lah, capek lah daripada lumanyun si kuning-kuning yang pegang. Ah, oh, oh, baru dah oh, mania oh, suhu alek kang roni kang roni kang roni di Kadungora Garutnya Salam Hanyir babon pertama salam. Wah, senang, ya, takut, banyak salam <laughs> Senangnya ya takutnya banyak Aduh kayaknya